Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik sebelum keramalannya di sini saya informasikan terlebih dahulu kepada kamu yang suka ataupun yang hobi dengan kicauan burung dan ingin mendengarkan kicauan burung yang sangat dahsyat ataupun yang sangat bagus yang belum pernah didengarkan sebelumnya alangkah baiknya kamu kunjungi channel di bawah ini dan tekan tombol subscribe nya agar kamu tidak ketinggalan seputar suara burung yang selalu diupload oleh channel tersebut dan linknya bisa kamu temukan di kolom deskripsi di bawah video ini baik kita kembali ke topik pembahasannya yaitu 4 zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Di sini saya bertegas ataupun saya jelaskan kembali bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Jika kamu rasa cocok dengan ramalan ini, silahkan status di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi anda. Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja mengambil pada kartu yang pertama yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Selanjutnya, kepada kartu kedua, yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Selanjutnya, kartu yang ketiga, zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu yang keempat, zodiak yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh masing-masing zodiak, terutama untuk zodiak yang pertama. Selanjutnya untuk zodiak yang kedua yang cocok berpasangan dengan seorang Virgo. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Virgo. Selanjutnya zodiak yang keempat yaitu zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Virgo. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Virgo dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di disini kartunya sudah kita dapatkan kini saatnya kita membuka dan membacakannya untuk yang pertama yang cocok berpasangan dengan Zodiak Virgo adalah Seven of Cups ataupun tujuh piala untuk Zodiak yang pertama adalah seseorang yang berzodiak Leo yang diangkat kelahiran 21 Juli sampai dengan 21 Agustus kecocokan yang mereka miliki ataupun yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori hubungan asmara yaitu di dalam satu sisi seorang Leo mampu mungkin membimbing ataupun memberikan masukan kepada seorang Virgo untuk mempertahankan serta mendapatkan hubungan yang lebih harmonis dan mendapatkan hubungan yang lebih bagus lagi dan di sini juga seorang Leo merupakan seseorang yang memberikan masukan kepada seorang Virgo agar saling setia dan saling percaya di dalam menjalani hubungan asmara dan masukan itu akan ditanggapi oleh seorang Virgo secara positif yang itu support energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini menjelaskan bahwasannya zodiak Leo mampu memberikan ataupun mampu membimbing seorang Virgo untuk saling setia dan saling percaya di dalam menjalani hubungan asmara yang didukung penuh oleh orang tua seorang Leo sendiri dan orang tua seorang Virgo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The star Secara umum Destar itu diartikan impian, harapan dan cita-cita. Jadi jika kartu The star kita gabungkan dengan zodiak Leo, di sini menggambarkan seseorang yang berzodiak Leo mampu membimbing dan menuntun seorang Virgo agar saling setia dan saling menjaga hubungannya agar lebih bagus lagi kedepannya. Dan tindakan itu mendapatkan dukungan dari orang tua Virgo sendiri serta orang tua Leo sendiri. Dan the star di sini menggambarkan seorang Leo dan seorang Virgo akan mampu mewujudkan impian dan harapan serta cita-cita mereka untuk menjalani hubungan yang lebih serius ataupun menjalani hubungan yang lebih bagus lagi di masa depannya sehingga di sini intensitas kecocokan mereka itu di angka 90 cocok dan bertahan sampai tua selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah 10 of pentacle ataupun 10 koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai zodiak Scorpio yang cocok berpasangan dengan zodiak Virgo yang diangkat kelahiran 23 Oktober sampai dengan 22 November. Dan kategori kecocokan yang dimiliki oleh Scorpio bersama seorang Virgo itu di dalam kategori keuangan. Di sini sosok seorang Scorpio adalah sosok orang yang mampu mengkontrol serta mampu melihat pengeluaran dan pendapatan. Dari seorang Virgo sehingga di sini seorang Scorpio akan memberikan masukan kepada seorang Virgo agar lebih bagus lagi dalam segi keuangan dan jika pasangan seorang Virgo adalah seorang Scorpio sangatlah bagus di dalam kategori keuangan dan sangat berpengaruh untuk pengeluaran serta kontrol keuangan. Di sini seseorang sosok Scorpio adalah seseorang yang mampu mengontrol keuangan lebih baik sehingga memberikan masukan kepada seorang Virgo untuk mengontrol keuangan agar menjaga keuangan mereka lebih bagus lagi di masa depan mereka dan tidak jarang seorang Scorpio di sini memberikan masukan kepada seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi di masa depannya dan untuk sebuah energi yang didapatkan adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di disini menggambarkan sosok seorang Scorpio selalu mengkontrol serta memberikan masukan kepada seorang Virgo agar lebih bagus lagi di dalam segi keuangan dan Scorpio juga memberikan ide ataupun masukan kepada seorang Virgo untuk mendapatkan keuangan yang lebih layak di masa depan mereka dan tindakan itu mendapatkan dukungan dari Anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan, adalah anak mereka sendiri. Dan jika dia start, kita gabungkan dengan kartun. Zodiak Scorpio di sini menggambarkan seorang Scorpio mampu memberikan masukan kepada seorang Virgo untuk memperbaiki serta mempertahankan keuangannya lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan tindakan itu mendapatkan dukungan dari seorang anak yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri. Dan destaar bisa menggambarkan impian dan harapan serta cita-cita yang dimiliki oleh seorang Virgo dan Scorpio di dalam suatu hubungan asmara dan di dalam kategori keuangan untuk lebih bagus lagi akan mereka dapatkan apabila saling mengingatkan dan saling menjaga. Dan di sini intensitas kecocokan mereka itu berada di angka 80% sampai tua. Selanjutnya, kita kartu zodiak yang ketiga, dan kartunya adalah Two of cups ataupun dua piala. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai zodiak Pisces yang cocok berpasangan dengan Virgo, yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Kecocokan yang dimiliki oleh seorang Pisces bersama seorang Virgo adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini, seorang Pisces mampu menjaga kepercayaan dari seorang Virgo dan mampu menjaga kesetiaan dari seorang Virgo, sehingga di sini Pisces mendapatkan nilai plus di dalam suatu hubungan asmara bersama seorang Virgo. Dan di sini juga, seorang Virgo dan Pisces akan memiliki komitmen dan saling bertemu pasangan untuk menunjang hubungannya lebih bagus lagi di masa depan mereka dan memiliki satu tujuan, yaitu hubungan yang bahagia. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of One Secara umumnya, Queen of One itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini mencolok kepada Virgo Wanita dan seorang Pisces Lelaki. Itu disimbolkan dengan Queen of One yaitu seorang Virgo mendukung seorang Pisces untuk menjaga hubungannya lebih harmonis dan lebih bagus lagi di masa depan mereka dan di sini seorang Virgo yang disembulkan dengan Queen of One akan mengajak seorang Pisces untuk kejenjang yang lebih serius dan memiliki komitmen di dalam suatu hubungan asmara dan jika kartu destar kita gabungkan dengan zodiak Pisces di sini menggambarkan Seorang Pisces akan berusaha menjaga kesetiaannya kepada seorang Virgo dan menjaga kepercayaan seorang Virgo kepada dirinya di dalam suatu hubungan asmara dan besar di sini menggambarkan impian dan harapan dari seorang Virgo akan ia wujudkan dan akan ia dapatkan dari seorang Pisces sehingga di sini kecocokan yang mereka miliki sangatlah bagus dan di intensitas 92% sampai tua. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah. Seven of Swords ataupun tujuh pedang untuk zodiak yang keempat kita mempunyai zodiak Taurus yang diangka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei kecocokan yang mereka miliki adalah di dalam kategori kesehatan di sini seorang Taurus akan selalu memberikan perhatian yang penuh memberikan pengertian yang penuh dan selalu mengingatkan seorang Virgo di dalam kategori kesehatan. Dan di sini mengakibatkan seorang Virgo akan memberikan nilai plus kepada seorang Taurus untuk melanjutkan hubungan bersama seorang Taurus. Dan di sini juga, seorang Taurus akan lebih aktif dan lebih agresif di dalam segi kesehatan daripada seorang Virgo. Dan di sinilah nilai plus yang didapatkan oleh Taurus dari seorang Virgo, sehingga di sini kenyamanan dirasakan oleh seorang Virgo sendiri apabila berdampingan dengan seorang Taurus dan untuk kartu support energinya adalah Page of Sword. secara umumnya Page of Sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di sini menggambarkan seorang Terus lebih aktif dan lebih agresif di dalam segi kesehatan untuk mengingatkan seorang Virgo agar menjaga kesehatannya dan tindakan itu mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri jika kartu dasar kita gabungkan di sini menggambarkan seorang Taurus mendapatkan nilai plus dari seorang Virgo yang dimana seorang Taurus aktif untuk memperhatikan dan memberikan kasih sayang serta pengertian yang penuh kepada seorang Virgo terutama di dalam kategori kesehatan sehingga di sini mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri dan dasar di sini menggambarkan impian yang dimiliki oleh seorang Taurus. Untuk menjaga seorang Virgo di dalam segi kesehatan, akan ia dapatkan dan akan mendapat dukungan yang penuh dari anak mereka. Baik, di sini kita review kembali bahwasannya zodiak yang cocok berpasangan dengan zodiak Virgo adalah yang pertama zodiak Leo, selanjutnya zodiak Scorpio, dan selanjutnya zodiak Pisces, dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang cocok berpasangan dengan zodiak Virgo.